Keluar Keluar Lagi Bermanen Bermanen <tuk> uh, Ciluman yang mati Ntar gue tolong Wah ada anjing. Boleh anjing mau bro oh, zombie mau bro Jok <tuk> You got a friend in me You got a friend in me Eh, hey, what's up bro. Apa kabar semuanya? Halo Bro. akhirnya Oja main zombie kembali Mabru ya. Wuuuuh, seni serem banget sih Bro ya. Dan ini kembali seperti ya pada tahun 2019 Mabru Bro Itu aja suka banget ya dibanding zombie season sebelumnya, ya Mabru, tahun 2021. Jadi tahun 2022 ini kembali sama. Okay. Mak, seperti 2019, 2020, kalau maksudnya 2019 doang ya. Lah iya pokoknya itulah, Ma Bro, pokoknya ini lebih asik lagi harus saya pecahkan ya. sabar banget, Ma Bro. Buat main zombie ini ya. Dan sebenarnya Ocha udah main, Ma Bro ya. Ocha mau ngasih pembelajaran buat kalian juga ya. Biar kalian cepet nyelesain hardcorenya ya kan. Eh, walaupun Ocha agak sedikit awam ya, teman Bro. Tapi Ocha ajak. Pro player zombie mah wow, bro, wow, ini orang nih, ini orang nih pro player zombie mah bro ya. Oke okay, kita langsung main aja nih, Oca udah nyelesain hardcore sih sebenarnya. Tapi Oca mau ngasih gameplay ke kalian mah ya. Wih teman Oca ada yang keluar. Oke, okay, jadi kita buka loadout nih uh, saran okay. atau rekomendasi dari Ocha mah bro nisnya senjata senjatanya atau RPD, ZRG sakit banget, Karamas KRM, Backster itu nggak ya? Kau klik enam enggak sih guys ya bro ya Oca ngerasa kurang buat main zombie tapi buat MP OP sekali. Ya tapi nggak apa-apa, Bro. Dan Ocho udah pakai karakter si monster ya. Ini udah cocok banget nih ya. ya kayaknya si zombie pada takut nih ya ngelihat mukanya. <laughs> Oke, okay, yuk let's go, ma Bro. Kita langsung main saja, yuk. Oke, okay, Oco udah di dalam game, Bro. Yo, kita benerin dulu nih ya jendela. Eh. <tuh> Kalian itu ada komik-komik ya. Kalian baca-baca dulu boleh ya. Bang. Oke. Okay. Halo Bang. Dendilah. make off kali dia. Yeah. Kita benerin dulu nih. Kayak eh, zombie zombie zombie zombie zombie zombie zombie. Oke, okay, zombie incoming. Anjay. Ngeri kali ya zombie-zombinya bro ya. Kenapa zombie yeah. matanya ungu di sini? Karena kalau lihat yang ngulelet pasti kepelet. <tuk> Kenapa zombie matanya ungu? Sedangkan ku landak <laughs> matanya merah. Ikan seperti main planet 6, ada mata ungu. Ini matanya ungu kan tuh. Matanya ungu. Duh, mama, mama bro ya. Dah, aku buka. Oke, siap. Kita ke bawah, mama bro ya. Wuuuh. Siapa yang di sini cita-citanya jadi zombie? Rik, mau jadi zombie nggak? Nah. Nah, aku mau jadi zombie. Lo nggak mau jadi zombie. Apa aku jadi zombie. Apalagi, lagi ini jadi infeksi. Hmm. Kita hajar, ya Oke Siap faham Ntar kita ngapain nih, Kasih tahu dong, Rick, ke Mabro Kita ngumpulin sebanyak mungkin poinnya Oke, kita kumpulin ada senjata lockout Ya Kita harus bunuh sebanyak mungkin zombinya, mabru Karena dari membunuh zombie kita mendapatkan uang, ya uang untuk membuka pintu Tapi jangan sekarang dulu, bukannya Bukanya sekarang lah, yuk Bukain ya, gua buka nih Tuh Gas, gas, eh, gas, gas, gas. Oh gas, iya, gas. kan ada akumulator elektronik. iya Ini btw ini bisa dinyalain ya Bro ya. Misalnya kalian zombinya banyak banget ya, koin. terus kalian tuh susah ngebunuhnya itu sih harus dipakai ya. Eh. Kenapa zombie jalannya lelet? Karena kalau terbang itu karena ada all game. Oh. Karena kalau terbang Pak, itu anak Erik Oh my God. Oke kasihkan udah ready nih eh, ini ya, pasti satu... bocah ya? twenty ya. twenty eh on mic on mic dong kemana nih kemana nih kesini kemana dek ada. kesini dek ikut gua dek ayo dek eh ada bocah sini sini sini eh lu lu yang mana lu Baxter ya lu Baxter ya nih beli senjata dulu di sini ya, pakai jak dua belas dek ada ada apa? petir, -petir. Uh, um. eh ini bunuh, Woi, anak kecil ngomong anjing kalian dengar ga? Um. Dek, kamu ngomong anjing ya? Um. siapa yang ngajarin kamu? Um. kecilnya ngajalah semua, bro, <laughs> sorry cil. oh no, buruk, habis. Nah, ngapain nerekul di sini rek? Nice. oke okay. kalian melihat gameplay aja saja. terjang jang, oh my god oh my god Kalian Iya, ingat? iya lebih bunuh aku shot. Iya Auto aim Bro tuh kalau pakai deadshot ya. Uh, uh. Duh duh, duh, duh, duh, udah. Ya ampun. Firodoki. ini siapa yang nyalain? eh Dexter kali. Dexter, A bocil bandel kamu ya. Ah. Tuh, ini telokan kena oh, ini mati enggak? Enggak, kamu pernah enggak bisa itu? Ngupron. Oh, ngopron bisa. bisa. Kayaknya nggak mati deh, Erik kalau kena. Anjir. Woi, oke pang. Oke. Tarin. Bocilnya micnya dia direndam ini. Mic kamu rusak, Cil. Eh, ke bawah yuk, Nah, BTW nya bro, kalian bisa ke bawah. Ada misi ekstra. Ekstra pijat. Ekstra pijat. No. Terminasi gua. Oh my god. <laughs> bo, bo, bocah panin. Gak ngerti gua. ekstra pijat apa deh? Sama, aku udah ngerti. Ngomong apa lu? Pijat, apa nih? Pijat min min. <laughs> pijat minus minus. Ini bocil kita buat jadi zombie aja nih. Cilu mendingan mati. Ntar gua tolong. Woi. Baxter. Hah? Lu lu nonton lu, lu, nonton lu lu nonton lu nonton YouTube Ocha Desert enggak? Apa itu? Lu lu nonton lu nonton YouTube Ocha Desert enggak? Apa itu? Lah, <laughs> kepencet. Kayak kaya tahu dia mau berubah. Sial. Aku kira kamu tahu, Cil. Bereng oh kamu. Oh my god, Cari Ip. Ocha Desert di YouTube terus kamu subrek ya. wow Tuh, oh, Oce mau beli armor Terus, ini kayaknya cocok pake Rpd dulu lah Aku enak paling sama ZRG Semua sniper datu oh. ZRG itu enak banget sih mabur Cuman Oce ga pake lagi Ya ntar aja lah Terus, Semoga bocahnya mati mabur <laughs> Mati ga? Lu kok ga mati, cuy? Ya eh, mati Oh mati Ya kamu mati ya Ma <laughs> bro ini ngebug ini Enak dong. Jangan diri, Ma, jangan diri, Ma, jangan diri, Mas. Oh ya ya ya ya. Kok dikit Kok kok dia diri ya? habisnya tuh dia enggak peran, mah, Bro, ya. Dadah, Cil. goodbye bye. Dadah. Dini, sini, sini, sini, sini. Sini, deh. diam diem, diem, diem. diem lu udah mau mati, banyak gerak lagi nah sambil diri loh kenoknya sambil diri mah bro oke mau bro kita sudah ke round selanjutnya ya coba ganti senjata okay. deh pakai senjata apa ya, kira kira kita tarik Nah. apa cil? iya <tuh> <Apa> ada babu <-apa? tuh> ada apa, iya ada, petir, petir, petir, petir, mati kau, ibis stun kill kalau udah pakai sniper nih mantap kali nih mah bro caya. Quickscope, keluar, keluar. Dan lagi. Oke. Sembuh, sembuh. Woah. Cepet keluar, sembuh. <laughs> Heh. Jangan mati cil. Ah lu selesai aja mah bro dia. Oke, aman. Oke, okay, udah pakai senter ikan nih. Dia zombie, Oh Jangan gua nih bocahnya, bro Kan kita biasa ke bundaran-bundaran nunggu zombie masuk. udah, Kayaknya udah berakhir. Udah berakhir. Oh. Kita di sini aja, Kap. Oh, gitu Wuy! ada bapak-bapak. Ada bapak-bapak, teman-teman. ada dan anjing. Belang anjing, bro Heal. Uh, gempa, gempa, Don't gempa, worry. gempa. gempa. Menyelamatkan kamu. Woi! Woi, woi. Oh, brut cabut ya, Uca. Cabut, cabut, cabut, Oh ya. my god. Oh, no, my dad. <tuk> bocil mati. Si Mat, bocil mati, bocil mati. <tuk> <tuk> <tuk> eh, itu bocil, bocil. Oh, Alhamdulillah. <tuk> ya, kamu mati lagi ya. Kamu mati lagi. Ingat lagi udah mau selesai nih lawan bos nih. Di sini aja ya, pindah yuk. Eh, dua lagi, dua orang lagi. Pindah sini, pindah sini. Ih, api-api, api-api. Anggap api. patunya mau, bro. Oke. Okay. Tidak seberah itu, Ferguson. Sayang. Kayaknya enakan pakai Rp ini. daripada akar ini. Iya. Wuh. Kita jadi kejar zombie, mau, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah lolos squad ya. Eh, eh, eh, eh, iya, Cabut, cabut, teh, eh, eh, eh, cabut ah, cabut cabut cabut cabut cabut cabut. eh, eh, uh, uh, uh, uh diikuti nih. Ini definisi sebuah influencer mah bro ya. Jangan dibunuh. Eh jangan dibunuh, jangan dibunuh. Biarin, biarin, biarin. Jangan dibunuh, jangan dibunuh. Biarin, biarin. Ya, salah, ya, salah biarin, biarin. Lala, lala. Lala. Jangan dibunuh, jangan dibunuh. Biarin. Biar manen, biar manen. Biar mati nih mati nih orang nih oh nggak mati mau bro? Hi kabur lagi ah bocil dasar iseng mata ya bunuh deh bunuh bunuh bunuh uh langsung abis ah, sama Eric capek trip, -trip deh. main itu oh trip main gue kira lu pakai napat lima napat lima bantuin trip main gue kira enak apa gua.. Kukirnya napan lima soalnya Ini berapa ronde lagi sih? Udah terakhir ya? Udah terakhir ya? Tinggal satu ronde lagi Eh, ronde terakhir sih gak usah di, gak usah di kill Kumpulin sebanyak mungkin Kumpulin sebanyak mungkin, jangan dibunuh Kecuali, av kecuali avocado. Iya, iya, iya Oke, oke Kumpulin, kumpulin, chill, jangan chill Kesini aja nih Situ sempit Nanti kita masukin ini trapnya kita masukin ke trap, trap yang maksudnya yang kayu itu? iya kita masukin ke putaran. apa kada petir Meksiko? jangan dibunuh ya, mati lagi TREXTER ya Allah bocahnya mati-mati gak cukup ayo ayo eh eh eh gak bisa lewat Ikerikin. Sini sini, Erik sini Erik sini Erik, nyalain Erik. Eh Erik keluar keluar Yeay, keluar. Woi, pada keluar woi, keluar, keluar keluar keluar. Sana sana sana. Sini sini. Sini masuk keluar keluar semuanya. Erik keluar Erik. Masuk masuk masuk masuk masuk. Eh nggak bisa duit gua nggak cukup. Erik naikin naikin. Nah. Kamu gak lihat aku. Nah. Pekah mental dia mah bro ya. Ah, gini tips and triknya mah bro. Kenapa zombie niscernya manusia, Rick? Kenapa zombie niscernya manusia? Karena dikira ini, karena dikira makanan zombie. Oh, kan sama-sama bentuknya. <kansb <kansbren�� uhm oh, kan bentuknya. Kenapa nggak temenin anggaplah makan malam mereka? Kenapa nggak temannya dia sendiri? Salahnya belum dulu lah ngomong apa sih bocil oke kita akan masuk ke lubang cacing teleport anjay wuuu uh. i believe i can fly, <laughs> I, believe I, can fly. <laughs> i believe i can touch the sky lanjut chill hell i believe i can fly Apaan sih bocil ini? Lanjut, lanjut cil. Ngapa, apa nggak apa Ah, jompiin nggak asik nih. Ah, mau bunuh ya? Ya, ayo sini. Ah, bodoh, udah bisa. Nah, ya. ini pasti nih. Bocil mati nih, mau bro. Tidak kejar nih dia nih. Target selanjutnya kita lihat, nih. mau bro. Nih, challenge ya kita, ya. Kita deketin pantatnya, eh, susu. Oh, susu, susu, susu, susu. ya. Allah, bocil, tenang, cek. Wah, gua woi, woi, woi, woi, woi, woi, woi oih, kau tembakin bosnya, woi woi tembakin bosnya, oih. Kejar, bro, ini kejar. Wah, bro. Blah, mau meninggal Kita pacu, wah, bro. Uh, aku meninggal. Woy. Bantu dong. Bantu dong crek crek nice <tuh> Wih, menang bumi, erik mantap eh nice okay. keluar kenapa cil kenapa cil Kenapa boci boci Kok <laughs> Oh, udah ya, udah kelar nih. Nah, iya, udah kelar. Kalau mau main nih, yang endless nih. Kalau bisa, iya, <laughs> iya. Apalagi ada ronde, ada yang misi ronde, sampai lebih dari 40 puluh ronde. Gila, 40 puluh ronde. Gila, iya, ada apa lama tuh? Paling ini udah lebih dari satu jam, satu jam ya, 40 puluh ronde. Wah, sampai tahu gitu. Kalau kalau map, kalau mabar, apalagi yeah. solo lebih lama. Heeh. Uh -huh. Kalau solo lebih Ini lama, bisa. lebih ngeri, lebih I serem Iya, yang lebih tinggal lagi pastikan dapat master modul. Uh Heeh. Aku yeah. baru udah tier 15. Hmm. Uh -huh. Ya udah, dapat gua apa dia? Hah? Hah? Ngomong apain sih? Mainnya kagak benar. <laughs> <laughs> hey, Cil, umur berapa, Cil? 8 tahun. Oh, 8. 8 tahun. tahun. Wow, 8 tahun. Enggak eh wajar, wajar. yo i wajar nih yeah, kan. Yeah. <laughs> eh, yeah. Cil jangan udah. lupa subscribe Ocha DZ. Nonton Ocha DZ di YouTube. ya guys, nonton guys. Nah, udah ya. Aku tuh. Nah, ya lu search aja lu cari di YouTube. Nanti ketemu. Nah, itu gua biar lu ketemu, biar lu bisa melihat gua, Cil. Ya kan? Soalnya kan habis ini kita gak mm. kita enggak ketemu lagi di CODEM. <laughs> <Ngeri> Anjir. <laughs> sedih <laughs> banget, men. Ya udah, Rek, thank you, Rek. Oke, okay, Yo. thank you, Bang Oka. Oh. Rek. Eh, yeah. Cil. Makasih juga, Cil. Namanya di random mah, Bro. Asal-asal ini aja tadi apa? Tadi request. Oke, okay. mm -hmm. okay. ya udah semuanya. Ya kayak gitu, jumpa kalian kali ini Maburu, ya. Makasih banget udah menonton ya. Wah, poin zombie yang barusan tuh seru banget ya. Cuman ini persis sekali seperti dulu ya Mabru. Season 1 lah ya. Awal-awal banget tuh. Awal-awal C merilis. Dan pas Halloween-nya di tahun itu kalau nggak salah, zombie ini keluar. Terus habis itu tahun berikut-berikutnya itu digantikan sama zombie model lain. Kali ini balik lagi Bro Menurut ini zombie paling seru sih ya tapi mungkin CODM harus memberikan inovasi lebih terhadap mode ini ya misalnya kayak map-nya tuh masih sama sama seperti pada saat uh, tahun 2019 itu 2019 2020 lah ya Takutnya salah ngomong juga. Yaudah mabru, makasih banget udah menonton. Jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe, serta aktif loncengnya mabru ya. Terus kalian kalau mau beli akun CODM untuk kalian yang bosan main pakai akun kalian. Bosan sama skinnya. Terus kalian tuh pengen cari akun dengan skinnya banyak. Tapi kalian juga mau murah langsung follow instagram yang kita jubelin. Atau kalian yang malas pusreng, malas greening kemo. Ya padahal kalian pengen skin kalian bagus. Langsung follow instagram at kita jokiti.in ya. Dah langsung aja ke instagram. Instagram memang bro. Dah langsung aja ke Instagram memang bro. Oke, okay? see you. Yaudah, ya udah semuanya. See you next.